Pep Guardiola bilang begini soal kejayaan Real Madrid di Liga Champions. Pep Guardiola buka suara soal kesuksesan Real Madrid di Liga Champions. Ia merasa Los Blancos memang menjadi tim yang merepotkan di kompetisi Eropa itu. Pep mengungkapkan pandangannya kepada Rio Ferdinand dari BT Sport. Ia merasa jika timnya selalu gagal melaju jauh di sana lantaran kehadiran Real Madrid di dalamnya. Dalam enam musim karirnya di Etihad Stadium, Pep belum pernah membawa pulang si kuping besar bersama Siti. Dalam periode kepemimpinan pelatihan asal Spanyol, Madrid pernah memenangi tiga Liga Champions secara beruntun di bawah arahan Zinedine Zidane. Selain itu, mereka juga memenangkan gelar serupa musim lalu di bawah Carlo Ancelotti. Musim kemarin juga menjadi momen pahit bagi Siti, meski mereka sempat menang dengan skor 4-3 di Etihad Stadium pada semifinal pertama. Namun Madrid mampu balikan keadaan, kalau laga dimainkan di Santiago Bernabeu. Hal tersebut hantarkan Los Blancos mendulang gelar ke-14 mereka. Menurut Pep, untayan kegagalan timnya sedikit banyak terjadi karena ada Los di sana. Apa yang membuat kami tak menang di Liga Champions dan kami tak menang? Hanya Real Madrid yang bermain dan menang, sisanya hanya mencoba, ucap Pep. Di musim 2020-2021, City sejatinya sempat mencapai partai puncak dan bersua Chelsea. Namun di laga tersebut mereka keok dengan skor 0-1 pasca gol dari Kai Havertz merubah keadaan. Vinicius Jr mulai besar kepala di Real Madrid, mau saingi Neymar Jr? Bintang berhasil Vinicius JR mulai besar kepala sebagai pemain hingga merendahkan klub lawan Real Madrid dalam lanjutan Liga Spanyol 2022-2023. Di balik kemenangan Real Madrid atas Kedis dalam lanjutan Liga Spanyol, Vinicius JR melontarkan ucapan bernada merendahkan tim lawannya. Tensi panas pertandingan yang dimenangi Real Madrid dengan skor 2-1 atas Kedis itu membuat keributan antar pemain tak terhindarkan. Agresi yang terjadi antara Vinicius Jr dengan Becadis Feli saat pertandingan memasuki menit ke-28 dalam laga yang digelar di Stadion Santiago Bernabeu. Bermula dari sikutan Feli ke kepala Rodrigo, kejadian itu membuat gelandang Brasil terjatuh tersungkur di atas lapangan pertandingan. Namun, Cesar Soto selaku asis utama di pertandingan itu tak menggubrisnya dan pertandingan pun terus dilanjutkan. Dari situlah Vinicius JR mengamuk, ia mendatangi Feli dan melontarkan sejumlah kata-kata yang menurut Becadis sangat merendahkan timnya. Beberapa pemain menjadi korban di lapangan. Vinicius mengatakan bahwa kami ke Divisi 2, kata Feli seperti dikutip dari Marka. Dalam sepak bola, kami mengatakan banyak hal, tetapi ada batas yang tidak bisa dilampaui. Sebuah klub seperti Real Madrid harus mengontrol sikap tertentu. Kami harus lebih menghormati karena teman seprofesi, imbuhnya. Cadiz sebenarnya bukan tim baru di kasta teratas Liga Spanyol, sudah tiga musim sejak mendapat promosi pada 2020-2021. The Yakin Benzema Fit Saat Laga Pertama Piala Dunia 2022 Karim Benzema mengalami masalah otot menjelang berlaga di Piala Dunia 2022. Pelatih Timnas Prancis Didier Deschamps yakin dia akan fit tepat waktu. Benzema masuk ke dalam skuad Prancis untuk Piala Dunia 2022. Lini depan Les Bleus lainnya diisi oleh Kylian Mbappe, Olivier Giroud dan Antoine Griezmann. Penampilan Benzema bersama Madrid memang sedang bagus-bagusnya. Dalam 12 pertandingan yang sudah dijalani musim ini, dia membukukan sebanyak 6 gol dan satu assist. Selain itu, Benzema juga baru saja mendapat penghargaan bergengsi, dia mampu meraih bola emas alias Ballon d'Or. Sejak 22 Oktober 2022, Benzema sudah tak membela Madrid. Pemain 34 tahun itu mengalami masalah pada ototnya, descamps menegaskan Piala Dunia 2022 akan penting untuk Benzema. Dia tahu bahwa Piala Dunia itu momen yang sangat penting untuknya. Dia akan melakukan apapun seperti seluruh anggota grup agar siap pada 22 November kata Deskamps di Tf1. Ada periode di mana Benzema bermain terlalu banyak dan sekarang membayar harganya dengan cedera ringan, tapi dia tahu Piala Dunia sangat penting, kata dia menambahkan. Prancis ada di grup D Piala Dunia 2022, Denmark, Australia, dan Tunisia yang akan menjadi lawan Les Blais. Pada pertandingan pertama, Prancis akan menghadapi Australia di Aljuanov Stadium al Wakrah, pada 22 November 2022.